Ya walaupun sudah tergerus oleh usia Tapi Lebih kepada bagaimana Usaha siapa Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> uh, Salam Om swastiastu Namo bodhaya Salam sejahtera Dan salam kebajikan Bagi kita semua Sarwayu Kali ini saya uh, Barusan bangun tidur Posisi sekitar Jam 6 pagi uh, Syukur teman-teman sendiri Sudah ada yang masak nasi Kita masih proses Untuk Memasak Oke okay. uh, Pada part 2 ini Kita akan Jelajah ke Candi-candi <guruh> Peninggalan uh, Mojopahit Antara ya kira-kira Antara sekitaran Singosari Sampai Mojopahit Jadi bermacam-macam dari Kebudayaan uh, Kalau kemarin kan Kita hari ya pas sore hari jadi agak gelap kita mau eksplor candi apa namanya candi wayang secara jauh cuma terlalu gelap saya putuskan kita eksplor hanya saya bermanekung di sana Dan malam hari maka pada part 2 ini kita akan lebih ke eksplor ke apa ya ke kemegahan candinya ya ke seni atau ke seni pahatnya ubiru biranya gimana masih candi-candi uh, zaman dulu Sebuah uh, Peradaban Siwa Buddha uh, Tapi sementara Saya akan makan dulu Sarapan nah, Katanya orang-orang sekarang itu oh, Ben gak salah paham Oke <laughs> Oke okay. Ya, masak mie. Seperti ini. ini. Ya, Ala katernya yang penting kenyang dan ada tenaga untuk buat sarapan pagi. Nah, ini Kikoirul Irul sedang masak. Masak apa gigi Masa Teran air aja ya Ini kalau nasinya ya, Mantap sudah matang yang... ya, Masuk mas Oke oh, okay. like <laughs> Ya Seperti ini Ini masih air Dan ini masih ada Di sekitaran Candi wayang Sebuah candi berbakalah di era Empu Sendok, ya, ya. mantap, mantap, mantap, ya, kita nah, makan-makan besar sarapan bisik pen paham. Hmm. Oke, okay, sudah berganti pakaian tradisional. Kita akan eksplor ke candi Wayang. Oke, okay, masuk ke area Candi Wayang. Saat ini lebih jelas daripada yang kemarin. Yang kemarin. Ya sebetulnya kita belum bisa. Di sini apakah sudah terlihat arca dua raphala. Uh, dua ini sebenarnya arca dua raphala. Uh, tahunnya? Kredit padik Ya walaupun sudah tergerus oleh usia Tapi masih terlihat nah, Sangat bagus nah. sekali kawan Masih Masih terlihat Dan ini sisa-sisa sisa-sisa sisa, -sisa, sisa, -sisa relief reliefnya yang sudah tidak bisa ditata lagi setelah itu itu ternyata dari dua tempat cukup kuno seperti ini ada watu liganya di sini bukan untuk usaha bukan usaha atau apa tapi seperti ini ya karena dilala Ya, keindahan, seni pahat masa lalu kawan Kemungkinan kalau menurut keterangan Pak Guru ini, ini di era Mojopahit ini sebenarnya buahnya di era mojo pahit. jadi tidak tidak mesti ya kalau semisal mojo pahit itu harus terbuat dari batu bata eh, apa namanya terus era merdangkawuran atau air langga itu selalu batu andasit juga tidak bisa dikatakan seperti itu tetapi melihat harusnya eh, apa istilahnya menurut melihat, melihat. reliefnya ini kemungkinan di era mojo pahit <Pengenian Öhesenius habe> seperti ini. Kan Oke, kita langsung Harusnya seperti itu. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, kadang-kadang sudah ada jasa penelitian untuk itu tidak ada peneliti Tapi kita enggak tahu oleh panitia kelompok 1 juga juga panitia rapat itu Oke, kita berangkat oh, Ke Candi Kama 4 Nama Kama sendiri Berasal dari singkatan Keluarga Mahasiswa Arkeologi Mungkin kalau tahu Norman Edwin mendaki yang meninggal di Goa jiwa apa itu yang di Argentina Nah, itu salah satu anggota tadi KAMA jadi penamaan benda-benda arkeologi itu dinamakan dengan nama komunitasnya keluarga arkeolog mahasiswa arkeologi dan diberi angka Romawi satu sampai berapa gitu penemuannya kalau nggak salah seperti itu <tuh> nah, treknya seperti ini masih regetasi masih didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan perdu dan relatif lebih terbuka sebelah kiri puncak pawitra tertutup oleh kabut <San> ternyata dibawakan lagi pabriknya kabut ya enggih menawi ketinggalan enggih enggih yang dua ini kira, gak salah, seng ngecat lombok nih Ketinggalan Seng <tik> <tik> biasanya ngecat lombok Vegetasi <tik> lebih terbuka uh, Elevasi masih moderat Sekitar 5 derajat sampai 10 cenderung landai uh, Tapi depan itu kelihatannya <tik> Mulai sadis <laughs> mulai pemanasan lo ya terlihat antrian nih berarti mulai sadis nih ya? <laughs> <laughs> ya kita menuju lokasi tangkil yang kedua candi nopo nih kama empat candi kama empat seperti ini Candi menamunkan kan nangkil 4 gua patapan kama 4 patapan dari kata pertapan berarti kama empat, berarti ada ramah tiga, ramah betul kama itu singkatan dari keluarga ikatan alur ar arkeologi. arkeologi keluarga mahasiswa arkeologi jadi semua semua candi, Melaporkan. candi. Melaporkan. atau anu yang ditemukan kembali oleh ya. ini sedang melakukan manekung di dalamnya ada sebuah goa ada sebuah gua yang berfungsi karena tadi dinampakkan candi Patapan atau candi empat maka fungsinya sebagai untuk pertapaan bisa dilihat ya bagian dalam bagi yang mau foto-foto silakan foto dulu yang tidak monggo silakan melanjutkan sorry sorry monggo tujuh 70 80-an 80 sekitar ya yeah. yang di, di dasar dasawarsa yang lalu yeah. ada seorang bertapa, mungkin orang sini mungkin bukan kita kurang tahu jadi hmm. beliau bertapa di sini kemudian digigit okay. ular karena meninggal yeah. tidak tertolong akhirnya dimakamkan di sini oke okay, siap oh, siapnya yang bertapa iya tapi bukan resi-resi zaman dulu oh, jadi orang-orang kita setelah oh, merdeka oh, atau tetap oh. tahun 60 70-an soalnya enggak izin hmm. kita enggak tahu enggak <laughs> boleh sojon ya karena kita enggak tahu beliau sopo hmm. izin sih dan bagaimana? Monggo so, yang mau kantenya. foto boleh foto ya. dulu. Kemudian kita langsung lanjut. Oke, oh, lanjut. Kan 86, rama, 86 jam Nah, itu narasumbernya silahkan monggo. <tut> apa apa? Narasumbernya monggo. Kenapa? Dijelaskan. <tut> Oke. Okay. Monggo Pak Gun. <tut> yeah. yeah. ah, di vlog di vlog. Ah, <tut> Ini hanya sekedar logika saja sih, seperti kebanyakan tinggalan-tinggalan kekunoan yang ada di di apa namanya di lereng penanggungan itu lebih banyak meng, mengakomodasi bentuk-bentuk alam, bentuk-bentukan alam. Jadi eh, misalnya seperti ini ada ceruk di dalamnya, kemudian Uh, untuk mengadaptasi dengan lingkungan, mungkin okay. ketika, nah mungkin ketika bertapa misalnya ber, okay. apa namanya bertapa di sana bermeditasi bermeditasi Petasi. di sana itu kan empasan angin dari sana relatif okay. lebih kencang. Okay. Nah maka dibuatlah uh, penahan penahan seperti ini. Cuma rasanya ini dulu pernah runtuh dan kemudian ditata ulang karena ada beberapa bagian-bagian yang kayaknya terbalik ke pe penempatan iya apa. Salah, itu ya, salah posisi, Kay kayak, kayak uh, gitu ya okelah okay salah posisi enggak Fungsi. bapak okay. enggak dikira endorse anu, <laughs> endorse uh, apa namanya salah posisi enggak bapak tetapi lebih kepada bagaimana usaha siapapun mereka okay. yang dahulu pernah menemukan ini pertama kali okay. dan menata ulang dan posisi ini apa, musak-masik itu apa, bahasa Indonesia yeah. Inggrisnya? Nah, murat Maret dan kemudian di, ditata ulang seperti ini yeah. uh, kembali lagi banyak sebetulnya bangunan-bangunan uh, keperbakalaan di uh, di penanggungan ini yang memang harus ditata ulang karena okay. Uh, misalnya ada di beberapa tempat ada dua angka tahun yang kemungkinan besar angka tahun itu ber berasal dari tempat yang berlainan tetapi berdekatan sehingga okay. ketika tempat yang uh, satunya itu sudah runtuh untuk lebih memudahkan penjagaan kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih terjaga demikian pula dengan ini uh, dulu mungkin ini sampai ke atas mungkin loh ya tetapi yeah. kemudian Ketika runtuh seiring zaman, Mungkin ada yang sampai di bawah Dan yang lain-lain Sehingga ada yang tertata di sini Kemudian ada yang diunggahkan ke sini Seperti itu Iya Seperti intinya Kurang kita intinya. tetap harus respect Kepada yang menata ini ulang kembali Iya kita tetap harus respect Kepada yang menata okay. ini Dengan yeah. tidak Iki kudune lah yeah. Kudune memang seperti itu Tetapi daripada dengan ilmu kuduni itu malah jatuh ke jurang iya. sana lebih parah lagi lebih baik seperti lebih ini oke iya. oke okay. okay, siap Sun oke okay, dan uh, ini seperti inilah lokasi patapan uh, Kini kawan, jalurnya setelah uh, Candi Kama 4 atau Candi Patapan cukup ekstrim Jadi saya tidak mungkin untuk men-video sambil berjalan tidak Jadi akan saya matikan dulu Mantan si Candi kan Candi Candi Gria? Gria Candi Gria, oke kita akan menuju ke Candi Gria Tapi saya harus konsentrasi dulu melewati jalur ekstrim berada. ini